cuman bedanya dia udah quad sensor jadi dia udah ada kompas altimeter barometer terus dia ada step tracker hello everyone welcome back on channel Math Watch. with me Theo. well di review kali ini aku akan membahas salah satu brand dari japan ya mungkin kalian udah tau lah termasuk salah satu Brand best selling ya yang mungkin sedunia nggak mulai dari yang low sampai high class pasti udah punya jam ini. Oke, okay, jam apa yang akan aku bahas? Stay tune, still with me. L yang kali ini aku akan bahas adalah brand dari Casio G-Shock. Well, sebetulnya ini bukan tipe yang terlalu baru-baru banget, tapi dibilang lama juga sebetulnya belum lama masuknya ya. Jadi masih tergolong baru. Karena begitu aku sempat on hands, well, ternyata ini cukup menyita perhatian aku sih. Oke, okay? oke, okay, yang kali ini aku akan bahas kodenya adalah tipe grb 1 a 9 jf oke, okay. atau mungkin 1A9 juga udah cukup ya well kenapa ini jadi favorit aku oke, okay, personally untuk ukuran G-Shock, aku biasanya tipe penggemar full digital atau original design ya. Jadi aku sebetulnya kurang suka yang sifatnya double atau analog digital ya. Tapi ini mungkin salah satu pengecualian buat aku ya. Walaupun sebetulnya size-nya termasuk bulky dan agak gede. Tapi setelah aku coba on hands, oke, okay. this is really cool dan kebetulan kombinasi warnanya juga favorit aku black and orange strapnya juga resinnya juga oke okay. dan alasan kenapa aku suka uh, tipe ini walaupun aku nggak terlalu butuh fiturnya eh, ini sebetulnya adalah tipe dari family gravity master oke okay, gravity master sebelumnya yang aku tahu yang paling best selling itu adalah yang twin sensor ya yang Cuman ada kompas sama temperatur yaitu GA1000 sama GA1100. Nah baru waktu lalu udah ada GRB100 yang digitalnya ada di atas. Dan analognya terlihat lebih gede jadi lebih gampang dibaca. Desainnya emang cukup beda sih dari seri sebelumnya ya. Mungkin aku kira ini sebetulnya adalah seri lumpur atau mungkin Mad Master ya. Tapi ternyata ini masuk dalam family gravity master kalau dari casio nya bilang emang sih tiga tombol ini didesainnya emang seperti di handling helikopter ya alasannya sih eh, supaya lebih gampang pengoperasiannya ya buat neken tombol-tombolnya ini fiturnya masih tetap sama ya cuman bedanya dia udah kuat sensor jadi dia udah ada kompas, altimeter, barometer, terus dia ada step tracker dan satu lagi dia ini punya fitur yang udah terkoneksi dengan bluetooth ya tinggal install G-Shock Connected lah untuk setting untuk kalian pengen tahu fitur-fiturnya buat ngukur step juga eh, kalian bisa cek langsung eh, melalui cellphone ya dan yang hal lain yang sebetulnya lebih aku suka lagi sih sebetulnya bukan ke fiturnya ya tapi lebih ke model fisiknya, walaupun ini kelihatannya diameternya gede, cuma waktu aku pakai nggak berat, karena ternyata ini dia konstruksinya dari karbon core atau dari serat karbon, jadi eh, resinnya masih tetap ada ya, tetap ada resin itu udah merupakan konstruksi khas dari G-Shock ya. Cuman di sini dia disisipin serat karbon jadi tetap lebih lebih kuat, tetap durability-nya tetap oke, cuman dia lebih ringan. Nah, kalau kalian ada yang penasaran karbon tuh biasanya digunakan di apa? Salah satunya kalau kalian punya kerja di proyek or something biasanya ada safety shoes yang lebih ringan. Biasanya kalau steel toe itu kan lebih berat. Tapi biasanya ada yang menggunakan composite karbon. Nah, kurang lebih bahannya carbon core itu seperti itu. Jadi tetap kuat tapi dia ringan. Dan untuk di bagian bezelnya ini sengaja dia G-Shock e, mendesainnya lebih transparan ya. Jadi kalian bisa lihat serat-serat karbonnya, tekstur serat karbonnya di sini. Untuk gedenya mungkin lebih dari 50 mm ya. Dan untuk di wrist aku yang kecil, sebetulnya ini udah cukup e, gede ya cukup gede tapi sebetulnya karena dia dari serat kerbon, lagi-lagi ini uh, ringan ya. Jadi aku suka. Well, untuk harga dari Casio G-Shock ini berkisar di 5 jutaan ya. Di kepala 5. Nah, untung beberapa bagi beberapa teman aku sih bilang sayang segitu kok belum Sapphire, tapi it's okay sih. Karena konstruksinya ini udah cukup tinggi lebih tinggi dari kacanya ya jadi dia kalau ada impact nggak langsung ke kaca jadi nggak masalah walaupun kacanya masih dari mineral kalau untuk back case nya ini masih tetap sama ciri khas stainless steel ya cuman di sini ada logo carbon core guard yang dimaksud adalah di bagian ini ya dan untuk fitur lainnya juga masih tetap sama, masih ada stopwatch, ada timer, ada alarm. Untuk lampunya di sini dia double LED, jadi dia menerangi bagian digitalnya sama menerangi bagian full dialnya. Karena biasanya seri analog digital yang udah-udah biasanya dia cuma ada di pojok sini atau di pojok sini dan dia cuma menerangi hanya bagian dialnya aja. Dan kadang ada yang digitalnya mungkin Nggak uh, ikut uh, kena sinar lampunya ya, jadi tetap gelap. Nah, tapi kali ini dia udah punya fitur double illuminator atau double LED. Oke, okay. buat kalian yang suka jam ya, G-Shock, terutama dengan model yang bisa dipakai casual tapi kelihatan macho tapi nggak berat, dengan size yang lumayan cukup besar ini cocok buat kalian karena wrist aku yang kecil aja masih fine aja kok gunain Casio G-Shock ini dan aku merasa nyaman pakainya karena dia ringan so ini salah satu analog digital yang bulky modelnya tapi menjadi salah satu favorit aku dan bakalan ada di koleksi kotak jam aku so buat kalian yang aku penggemar jam macho ini cocok buat kalian oh ya, aku infoin dia punya 3 varian warna yang satu dia lebih ke full black ya walaupun nggak totally black out tapi dia warnanya lebih ke black strapnya juga black terus yang kedua strapnya warnanya biru dan ini yang terakhir adalah favorit aku yang warna strapnya orange oke buat kalian yang mau adopsi ini bisa langsung ke website kita atau langsung ke aplikasi kita, cari aja nama kuncinya mungkin Gravity Master atau GRB 200 Langsung klik aja di kotak searchnya. Oke. Okay, dan buat kalian, aku ingetin juga buat kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa subscribe di kita dan like kalau emang suka, dislike aja kalau nggak suka kalian. Ya. Oke, okay. dan sekian dulu racun G-Shock buat kalian. This is my favorite, one of my favorite. Jadi, aku pasti saranin buat kalian yang jadi favorit aku. Sekian dulu ya, buat review Casio G-Shock ini. See you on the next review. Bye.